Oke, okay, semoga beruntung dan kita lanjut saja ke videonya. Let's go. Ini adalah kelanjutan dari episode 1 dan 2. Bagi kalian semua yang belum menonton episode 1 dan 2, kalian wajib untuk menonton episode 1 dan 2. Agar apa? Agar tahu gitu ceritanya seperti apa. Dan bagi kalian semua yang sudah menonton episode 1 dan 2, kita lanjut aja ke dalam episode ketiga ini. Gak usah kebanyakan basa-basi atau berbincang-bincang segar, kita lanjut aja ke dalam film pendek Free Fire episode ketiganya Let's go bro Ya elah dianya masih tidur lagi Waduh waduh katanya pengen buru-buru ya kan berenang Tapi dia masih tidur Ya Ella gimana sih nih orang nih Udah aku langsung saja bangunin dia deh Gak usah kebanyakan ngomong ya kan kalau ngomong terus dianya gak bangun-bangun gitu <laughs> Udah aku langsung saja bangunin Hey Hey Hey Hei bangun bangun bangun bangun bangun Hei woi woi woi bangun woi Aduh aduh ada apa sih kamu ngebangunin aku Ya hey, bangun buru cepet hei hey, gimana sih Emang kenapa sih kan katanya kamu mau cepat cepat berenang gitu Sekarang udah jam berapa ini Iya juga ya. Ini udah jam 8 pagi. Ya udah deh, ayo kita langsung berenang. Iya iya, ayo ayo buru buru buru. Pakai baju ini nih. Iya udah, pakai baju itu aja. Gak usah kebanyakan basa basi atau berbincang bincang segar. Kita langsung saja ke kolam renangnya Eh hey, kolam renang dari mana? Itu pantai Anjay. Iya sama aja. Udah kita langsung aja ke sana. Oke okay, oke, okay. ayolah gas kan. Oh iya Ngomong-ngomong berenang, katanya kamu itu nggak bisa berenang ya? Eh, kata siapa anjay? Ini ngada-ngada baik dari orang dah. Hehehe, iya-iya, yeah, bercanda-bercanda. Iya sih, aku nih jago berenang. Kamu mau tahu nggak? Dulu waktu kecil, aku sering ke pantai. Ah, yang bener. Bener, masa kamu nggak percaya sih? Soalnya nih, ya, soalnya rumahku itu di depan pantai. Ah yang bener Bentar Kamu ini mencepelekan aku sih Jadi aku tiap hari berenang di pantai Ah masa sih ku gak percaya Eh kamu tahu gak rumah yang di capeton itu Oh tahu tahu Emang kenapa Nah itu rumahku Kan depannya pantai kan Oh gitu Sekarang masih ada enggak itu waktu kecil Oh gitu-gitu terus ya terus aku kan enggak punya rumah sekarang makanya aku tinggal di rumah kamu Oh ya juga sih berarti kamu jago berenang nih jago dong ya elah berenang doang macetek udah burulah kita langsung saja berenang oke ya balapan kan, nih ah kalau balapan aku takut menang gitu eh sombong banget sih udah kita berenang santai aja oke berangkui Nih, teknik berenang yang sangat, sangat mantap nih, kayak gini. Se se se se se se, ah, gitu dong. gampang, aku juga bisa nih. Se su sasi, su sasi ya. Eh, lah, berarti kita sama-sama jago nih. Iya dong, tapi masih jagoan aku. Hahaha. Eh, gak jelas, udah kita berenang sana yuk. Ayo, berangkat! Kamu kejar aku ya. Eh, jangan-jangan main kejar-kejaran, kita berenang bareng aja gitu. Oke, bos, laksanakan. capek nih udahan yuk berenang yuk ah cemen banget baru dua jam berenang masa kamu capek ya iya kalau memang capek emang kenapa enggak boleh ya boleh sih udah kita langsung minggir aja habis itu kita makan ya Oke bos aku juga udah lapar nih Iya kamu bisa masak enggak weh jelas dong aku bisa udah kita langsung minggir aja yuk Oke bro berangkat Akhirnya nyampe pinggir juga ya udah kamu langsung saja masak ke sana Oh masak di sini nih? Emang ada bahan bahannya? Ada. Eh kamu nih baru kenal pantai bukan? Oh enggak aku tuh udah sering ke pantai. Udah sering tapi kok nggak tahu bahan bahannya? Iya iya aku lupa. hehehe Maklumin lah bos, Karena aku nih seringnya waktu kecil gitu. Kalau gede jarang. Eh gimana sih? Ada tuh, tuh di bawah pohon tuh ada bahan bahannya sana. Masak sekarang. Laksanakan, bos. Aduh, sambil nunggu si Kelly masak, ya kan? Waktunya kita santai-santai di pantai sambil menikmati pemandangan-pemandangan indah gitu. Yaudah, aku langsung santai aja. <tuh> Ya aku masak capek-capek dia enak-enaknya tidur begini. Wah, parah emang nih orang nih. Woi, bangun woi. Woi, bangun woi. Woi. Aduh, aduh. Ada apa ini? apa nih ada apa nih ini makan enak-enaknya kamu tidur aku masak eh sorry sorry nih sorry aku bukannya mau tidur kuni tadi ketiduran ah banyak alasan kamu udah kamu duduk sana ayo kita makan oke okay, oke okay, oke okay. sorry ya, aku ketiduran ah bacot ya udah kita makan aja oke okay, oke okay, oke okay. enak nih Bro ya enak lah siapa dulu yang masak ya kan Kelly Aduh akhirnya beres juga kita makannya Wih mantap ya kan Mantap Gimana masakannya enak nggak? Enak dong enak Siapa dulu, dulu ya kan yang masak Kelly gitu loh Yoi dong mantap ya kan Oh iya ngomong-ngomong gitu Kita kapan nih pulangnya nih kamu mau pulang sekarang? Ih, enggak tahu. Kamu terserah. Aduh, mendingan kita kesana dulu. Hah, ngapain nanti ke sana? Udah, ikut aja. Mau pulang enggak? Oke, okay, oke. Okay. Tapi sebelum pulang, kita kesana dulu. Oh, okay, gitu ya? Udahlah, lah Oke, okay, berangkat. Oke ya kan kita udah makan, udah berenang Beuh paten kan Yo ipaten, waktunya kita pulang Eh jangan dulu kan tadi aku udah bilang Sebelum pulang kita seperti biasa dulu dong ah seperti biasa ngapain anjay? Ya udah, kamu sekarang tidur aja gitu Oh, sekarang tidur nih, kayak kemarin itu Iya, sebelum pulang itu Oke deh, oke deh Nih, aku udah tidur nih Oke okay, ya, aku bakal mulai dalam hitungan ketiga Kamu harus siap, oke? Okay? Oke, okay, aku mah selalu siap itu, Dalam keadaan apapun Oke okay, ya, kita langsung mulai ya Satu, dua, tiga Kamu udah siap? Udah dong ya, kan? Oke okay. Per. Oke, okay, udah, udah, udah, udah, udah lima jam nih. Hey, baru lima jam, para amat. Para gimana? Iya, biasanya sepuluh jam. Eh, buset, sepuluh jam, biasanya kata siapa sepuluh jam. Eh, gimana sih, bang kemarin berapa jam? Eh, gak tahu aku kemarin berapa jam, hehe, <tik> lupa. Eh, gimana sih? Eh, yaudah, gak usah ngomongin berjam-jam, langsung aja kita beberes, kan kita mau pulang gitu. Oh, ya juga ya, udah, kita langsung beres-beres. Oke. Okay. Oke kita sudah beberesnya Kita langsung saja ke mobil oke Oke oke selamat tinggal pantai Aku bakal merindukanmu Iya dada pantai Yuk kita langsung pulang yuk Ayo berangkat Akhirnya nyampe juga parkiran Yaudah kita langsung naik yuk Ayo ayo ayo Gaskan kita naik Oke udah siap udah siap udah udah udah udah oke okay, ya ah. berangkat ya oke okay, oke okay. berangkat oh iya ngomong-ngomong gitu kita ini kan udah menikah ya sekitar dua hari kamu tiba-tiba nanya seperti itu jadi gini kapan nih kita mengetes kehamilan gitu eh kapan-kapan lagi mana sih eh kamu nih ini serius nih ngomong nih Oh gitu ya udah mending besok aja deh kita mengetesnya ah yang bener besok bener benar Emang kamu nggak takut kalau misalkan nanti disuntik ah nggak takut aku urusan disuntik dikunting, di apapun aku nggak takut ah yang bener bener eh kamu nih nggak percaya sih jadi orang sih oke okay, oke okay, oke okay. aku bakar percaya Ya udah ya aku langsung ngebut aja eh jangan ngebut anjay santai aja bawa mobilnya gitu Oh iya udah aku bakal jalan santai Oke okay? Iya santai-santai tapi masuk tujuan oke okay. Oke, akhirnya nyampe juga rumahnya ya kan? Iya dong, santai-santai tapi sampai gitu Daripada ngebut-ngebut nanti celaka ya kan? Iya juga sih Yaudah, kamu langsung masuk aja Emang kamu mau kemana? Aku mau naruh mobil dulu Gitu? Yaudah, aku langsung masuk ya Oke, siap ya udah kamu sekarang istirahat besok kamu bakal ke rumah sakit oke oke siap bos aku istirahat di sini kamu di luar ya iya awas kamu jangan kesiangan ya nggak aku nggak bakal kesiangan kalau udah janji itu harus ditepatkan oke oke betul udah eh, aku langsung ke depan ya oke siap bos